Di sini ada viral video ya, tube nailnya ya, tube nailnya dengan judulnya yaitu tepat pagi tadi, Perdi Sambo melarikan diri, sang istri menangis, ya sang istri menangis, aparat terkejut, ya aparat terkejut, ah, uh, dengan kejadian ini, nah itu judulnya yang viral kawan di eh, Youtube. Nah, tentunya dengan viralnya yang seperti ini, ya ini setelah ditelusuri berita hoax. Jadi, faktanya Irjen Perdisambo tidak melarikan diri, kawan. Ya, jadi faktanya Irjen Perdisambo tidak melarikan diri. Nah, ini video ini diunggah oleh channel Youtube politik terkini. Nah, ini ya. Hari ini tanggal 16 Agustus 2022. 5 jam yang lalu ada 5000, sudah 5500 ya. Yang anu eh Jadi sudah 5500. Yang menonton. Nah, ini coba saya rekam, ada rekamannya ini. Nah ini ya dari channel YouTube-nya Politik Terkini. Nah, kalau kita lihat di situ, berita terkini ya ah, dari pantauan. Jadi politik terkini adalah salah satu channel YouTube yang selama ini kita buru juga, kawan, karena berita-berita hoax. Ya, ini ada judulnya contoh berita terkini dari pantauan CCTV perdisambo melarikan diri. Dan ternyata ini hoax, Dirjen perdisambo tidak melarikan diri. Ya. Dan ini memang sebelumnya nama channel ini adalah Politik Indonesia. Kemudian berubah menjadi Politik Terkini. Ini adalah salah satu channel yang kita buru, ya kawan, ini salah satu channel yang kita buru. Yaitu Politik Terkini, barang siapa yang menemukan siapapun dan apapun profesinya, profesinya yang menemukan ini channel dapat hadiah 20 juta kawan siapa di balik ini, karena sering memberitakan berita hoax jadi di nailnya itu dengan judulnya berbeda dengan isi video ya beberapa waktu lalu, sudah ada di youtube saya ini, terkait siapa saja yang sudah diserang, ya nah, ini kawan ya nah ini politik terkini ya, ini contohnya, ini politik terkini yang sebelumnya adalah politik Indonesia. Subscribernya 226. Dan ini banyak yang menonton dan tidak sedikit yang terpengaruh. Karena rata-rata, netizen plus 6.2 ini, ya rata-rata, mereka hanya melihat gambar, melihat judul, ya melihat judul, kemudian eh, langsung ditanggapi. Sehingga ikut terseret. Sehingga para netizen ini ikut terseret. Memaki seseorang Menghina seseorang Karena hanya membaca judul Padahal isinya tidak sesuai Jadi saudara-saudaraku bijaklah ya Bijaklah dalam uh, menonton Bijaklah dalam uh, Menonton berita Ya Jangan sampai terikut-ikut Memfitnah orang Padahal tidak seperti itu Atau menghina orang ya Nah ini politik terkini dulu juga menyerang buah Maharani, Ibu Megawati, ya Ganjar, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Ahy, Pak Riki Gerung, Pak Edi, dan banyak lagi yang di anu Pak Mahfud MD juga pernah Pak Bakri, yang di anu ini yang, yang, yang diserang, ya dibuat berita miring. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali siapapun kalian ya Yang mengendalikan dan membuat channel youtube ini Ya politik terkini Bertobatlah saudara Jangan mencari sesuatu Jangan mencari sesuatu Ya duit, mencari duit di youtube Dengan cara membuat berita menyesatkan Yang pertama itu pelanggaran undang-undang ITE yang kedua ini tetap masuk ke dalam sebuah dosa. Kalau saudara-saudaraku ini. Yang membuat hoax ini paham tentang agama. Jadi di sini saya tetap mengajak kepada seluruh sahabat kurang Indonesia. Dimanapun saudara berada. Ya termasuk. Saya mengajak. rekan rekan cyber. Yang ada di Polri. Mari kita sama-sama ungkap ini. Kami rakyat Indonesia. Terus memantau ini channel. Ya. Makanya kami hanya bisa buat sayembara. siapa yang bisa menemukan dalang di balik channel youtube politik terkini, maka dari kami itu dapat 20 juta rupiah, siapapun dia. Nah kalau sudah apa informasinya yang valid, nanti ya nama pelapor, dirahasiakanlah. Setelah dapat lengkap datanya valid, kita laporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polri. Jangan biarkan kawan baser-baser hoax ini terus merajalela yang mengadu domba kita sehingga kita yang tadinya itu adem-adem saja akhirnya ikutlah dalam suasana memaki karena channel YouTube yang hoax seperti inilah ya yang dapat merusak persatuan Indonesia itu sudah pasti. Ah ini beberapa ini ya ada lagi nih bos besar di balik Sambo di Ciduk. Ada tuh bos besar di balik Sambo Ciduk, ada kan? Nah, dua koper, dua koper narkoba dan uang 5 miliar. Ini kan hoax semua ini, hoax semua ini. Ya, ini kalau dia tidak menjawab dan kita terus ikuti ya, termasuk para pakar IT dan para hektar Indonesia, bangkitlah kawan, cari ini orang, cari di mana mereka lokasinya. Yang Mari kita bersama-sama melawan Burita-burita yang menyesatkan seperti ini kawan Karena ini tidak pantas ya Tidak pantas Jadi Sekali lagi kepada Pemilik channel politik terkini Segera hapus Video-video Yang menyesatkan ini Karena sampai sekarang ini tetap dipantau Dan beberapa barang bukti sudah Di screenshot dan ini, ini kan salah satu barang bukti yang saya nekan tanggal sekarang ini saya screenshot tuh ya, jadi kalau tidak mau tobat ya tunggu oh, pasti ketahuan pasti ketahuan, udahlah ya pasti ketangkap insyaallah ketangkap insyaallah karena ini baser-baser hoax ini sangat-sangat merusakkan di negara Republik Indonesia kawan ya so masa tubenailnya Judulnya berbeda dengan isi. Nah rata-rata netizen Indonesia baru baca judul, lihat thumbnail, sudah langsung komen. Akhirnya secara tidak langsung ikut terpengaruh dan ikut memfitnah. Demikian kawan, sekali lagi bagikan video ini. Mudah-mudahan tertangkap nih si orangnya nih. Yuk, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.